selamat siang ini alhamdulillah ini dapat keterangan dari Tanggerang ini GPS Garmin kita akan cek dulu untuk isinya ini buku-bukunya ini baterai kasih. ini dan ini GPSnya yudi GPSnya kita buka ini masih ya oke kita masukkan ktp usb nya ini untuk catatan nya kitab kitabnya buku user manual manual book oke okay, kita akan packing dulu kita menggunakan bubble wrap ya untuk namanya kita sudah siapkan Kita akan pakai dulu ini cuma terlihat apa aja ya Allah ini aman Nah, bentar lagi sudah saya bungkus dengan beberapa dan ini saya lapisin lagi biar aman. Oke, okay, sudah punya. Jangan lupa untuk subscribe dan cobanya dan bawa ya. Bisa anda cek untuk pengetahuan saya di channel YouTube saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat sehat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nanti kita akan ke antar aja terima kasih